Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan seekor lebah. Suatu saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di kebun. Di atas kepala mereka ada lebah yang berisik mengeluarkan suara khasnya. Mendengarnya Rasul tersenyum dan bertanya pada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tahukah engkau apa yang dikatakan lebah ini? Sang lebah berkata kepadaku, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, aku telah sisipkan sedikit madu untukmu. Aku ingin hari ini engkau menjadi tamuku." Perintahkan Ali untuk mengambil madu itu di tempatnya. Wahai Ali, ambillah madu itu. Lebah ini ingin kita menjadi tamunya hari ini. Kemudian Rasulullah bertanya pada lebah, Kau menghinggapi bermacam bunga, tapi mengapa madu yang kau hasilkan begitu manis dan berhasiat? Lebah itu menjawab, Ya Rasulullah, setiap kami mendekati bunga, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pada kami untuk bersolawat kepadamu. Dan kerana solawat itu, terjadilah apa yang terjadi pada madu yang kami keluarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berubah menjadi